Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Terkadang seseorang merasa malu oleh teman ataupun saudara ketika akan menjual sebuah barang di Facebook. Ketika akan diposting, maka untuk teman dan juga saudara akan tahu semua ya. Nah, untuk bisa menjual barang di Facebook tanpa ketahuan oleh teman ataupun saudara, ada trik yang sebenarnya sangat mudah sekali. Silakan simak videonya, dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Untuk menjual produk ataupun barang tanpa ketahuan teman di Facebook ataupun saudara kita, kita menjualnya jangan di postingan secara langsung seperti ini ya. Tetapi silahkan jual di marketplace di Facebook. Caranya, di bagian atas ini kalian pilih untuk ikon marketplace. Tapi kalau misalnya nggak ada, silahkan klik ikon garis 3 yang ada di sebelah kanan ini. Setelah itu, pilih marketplace. Kemudian di sini kita pilih jual. Berikutnya, silahkan kalian pilih kategori barang yang akan dijual, mulai dari barang, kendaraan, ataupun rumah. Di sini misal saya akan menjual barang ya, contohnya. Kemudian silahkan kalian masukkan untuk foto, nama barang, harga, kategori, kondisi, dan keterangan lain-lainnya. Misalnya, saya di sini akan menjual HP ya. Kita isi untuk semua kolomnya. Kemudian yang jadi perhatian adalah di bagian bawah ini, opsi tawaran. Di sini ada pilihan sembunyikan dari teman. Ketika kita pilih seperti ini, maka untuk postingan jualan kita tidak akan dilihat oleh teman ya. Jadi nantinya orang yang menemukan iklan kita ini, orang lain yang mengetikan keyword barang yang kita jual. Misalnya orang mencari Xiaomi Redmi Note 10, maka untuk orang yang bisa melihat hanya orang yang mengetikannya ya. Jadi teman yang sudah terhubung di Facebook kita tidak akan bisa melihatnya. Jika sudah, kita pilih terbitkan. Maka untuk iklan kita sudah dipasang dan orang lain ataupun teman tidak akan mengetahuinya. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk menjual barang ataupun produk tanpa ketahuan oleh teman di Facebook. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.